Video. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara saudaraku. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Komat. Qad <Sangat> Kenapa, <Sangat> nah, Kang? Dari mana? Assalamualaikum. Si tadi kinami Eh, asma sinten? namanya siapa? madu nih, minggu, Ngomong ae lho. tak Om-om yang Oke kan hari dulu. Tak Nanti saat kita uang siapa Lakum lakum Mbak. Ini, eh, kira di sate kira nyatain cerai nih, tuh. Ini pas <tuh> depokan <tuh> <tuh> pertama kita ini. Ini pas depokan pertama yang kita gunakan untuk merukyah. Saudara-saudara kita ini, itu. dalam, itu ah, ah. ya, pak ya. Ini pertama padepokan yang kita bangun. Alhamdulillah, akhirnya kita ke sana. Karena di sini nganggur. Karena di sini yang pertama tidak ada tempat parkirnya. Kita dulu pernah. Menyewa lahan parkir di ujung sebelah sana. Nanti saya kasih tunjuk. Kita dulu pernah menyewa lahan parkir di sana, menyewa punya orang. Tapi setelah kita parkir, oke. Setelah kita sewa lahannya kita serahkan ke warga untuk dikelola. Jadi tidak sama sekali kita ada minta hasilnya itu waktu paskan masih ada di tempat ini tapi sekarang Alhamdulillah di sana sudah ada tempat parkirnya dan parkirnya gratis dulu kita tempat parkirnya di sana jadi pasien itu kalau datang harus jalan dari ujung sana ke sini karena memang kita belum ada tempat parkirnya sekarang Alhamdulillah sudah ada tempat parkirnya dulu kita nyoba di sana saya dulu nyewa, berapa sayang ya? E, sekitar 20 juta lah setelah saya sewa, terus lahannya saya kasihkan ke warga untuk dikelola dan hasilnya pun semuanya saya berikan ke warga parkiran lahan parkirannya di sana nah, terus ini padepokan yang lama ini yang lama, ini ini yang lama terus kita jalan yuk ke padepokan yang baru mangga semoga mbak Sebenarnya saya di sini nyaman loh, Masya Allah di sini. Tapi karena tempatnya kurang luas, okay. jadi kita harus ke sana. Saya kangen loh, pengen hmm. masuk dulu ah. Di orang saya ini. Di sini bisa dibuka sayang. Bisa. Sekarang tempat yang ini kita gunakan untuk tamu-tamu uh, yang datang gitu. Kayak Kang Pandawa dan lain sebagainya sebagainya begitu. Kita gunakan di sini. Mangga, mangga. Siapa yang mem memfotokan siapa? Pegang <mongga> HP-nya mau foto-foto sendiri ya enggak ya, ya, bisa, bisa tah. Ya. Ini aja loh di yeah. terus kalau mau foto gini. Nah, gitu sayang. Mas, mas, kita mikir. Mas oke satu dari, satu satu dulu santai mama, there, satu, right siap. biar masa YouTube. Bareng Dari mana ini kang? Dari mana? Saya. Siap. Saya dari Lingi. Lingi. ini mbak saya ini depan rumah saya ini. Bonek ini dari waktu masih dalam kandungan ini ini Anu putranya. Ini depan rumah saya, masih saudara saya, depan oh, saudara. rumah ini tetangga saya. Tetangga masih kecil dari saya masih pasti dari saya masih kecil, saya masih ah di sini masih ini yang openi saya nih depan rumah saya ini beliau ini ini dari Anu ini. Jadi, litar, litar selatan ah, siap litar selatan barakallah siap, litar, timur. litar timur litar timur siap dari tadi kemarin dari tadi kemarin kemarin ke sini pagi uh. ke sini pengen bikin, bikin nyanggol <laughs> <pengen, laughs> <pengen, laughs> ini nyanggol ini nyanggol hari ini siap Pak Tersyok semangat Makasih. sehat terlalu enggak enggak enggak sehat terlalu Gek. sayang enggak Nah, apa sayang? Oh, foto foto ini <laughs> oh, bang bangga mana? Pinta dua satu dua... dua... dua... dua... dua... dua... siap dua... siap dua... siap siap matursun, lihat lalu pinta Siap lihat Tanggeti aku ya, Gus. Gede pinter. Barakallah. obat. Wess, bedan, obat oh, Dalam? Yang, yang, yang, yang si ini ditempati sama ini kawan-kawan tamu. yang lama ya. Ah, ini pada pekan yang lama yang ini. Hmm. Terus Tapi santrinya di ah. oh, sana. di sana semua. Iya. Yeah. Oh, pindah di sini sini. Tapi ini yang tapi bagusan ini ya yang Hah? yang luar. Iya, kalau ini kan arsiteknya bagus ini. Kalau ini modelnya model saya banget ini. Terompa kayak terompah Nabi ini kan sandalnya Baginda Rasulullah. Itu yang menjadi simbol utama kita. Sehingga ketika cinta kepada Baginda Rasulullah itu bisa naik ke Sidratul Muntaha. Itu hanya sandal. Makanya simbolnya itu terompah. Apalagi kita manusia yang mau derek-derek ke Baginda Rasulullah tentu akan sangat lebih mudah lagi. Makanya simbolnya satu tahunnya satu tahun yang lalu. Sudah Satu tahun yang lalu. Dan alhamdulillah. Sana, iya, bangun yang sana. Karena yang di sana lebih luas sih. <tuh> video saya kan dulu, yang mana sayang? yang Stigno Channel oh namanya Stigno Channel yang dulu tapi yaudah gak apa-apa ini direkam masuk nanya Youtubemu ini aku kok, <laughs> tapi mungkin gak bisa monet gak Jadi, bisa monet ya dulu yang harus rebus di kolonial waktu ngomong yang penting yang penting Manjendengan, yeah. kalau bikin channel Youtube itu lakukan sesuatu hal yang bermanfaat yang jadi, terutama itu bisa ini apa -apa ya, apa -apa. di konten itu apa-apa ya apa-apa memang ini Dik, Dik, jelas. jadi gini, panjirikan ketika membuat konten, bikinlah sesuatu <tuk> karya yang ha dari hasil karya kita sendiri nah itu yang sulit <tuk> enggak, itu bisa, yang penting kita punya ada kemauan, saya pun juga ketika merukiah ya saya rekam ketika ketika kita ngobrol kita rekam, itu secara otomatis dengan kedeguhan hati kita, dengan keikhlasan kita, itu nanti Allah pasti akan memberikan jalan kepada diri kita. Pasti Allah akan memberikan jalan itu. Yang penting sungguh-sungguh. Jangan ketika membuat karya, panjenengan semuanya membuat channel Youtube begitu. Lalu panjenengan itu uh, menjelek-jelekkan orang lain. Kayak gitu. Jangan. Karena santet yang lebih berbahaya sekarang ini santetnya ya media sosial. Opini. Iya, ya, ya. ya, opini. itu Opini itu sangat luar biasa sekali nanti dampaknya begitu ya, dampaknya ya. akan sangat luar biasa sekali makanya kita harus sebagai warga negara yang cerdas harus benar-benar pintar di dalam bermedia sosial ke nah, sini saran ke semasukan buat para youtuber pemula ya itu berpemula kira-kira bagaimana kan ini yang terkenal sampai saat ini yang saya kenal itu kan subscribe-nya Gus Panjenengan kan sampai satu juta berapa itu ya nah, nah itu nah maksud saya untuk saran aja untuk para youtuber pemula bagaimana kasih sistemnya atau mungkin teorinya bagaimana ya. ketika iya ketika panjenengan berkarya yang terpenting yang pertama lakukan pekerjaan itu dengan penuh keikhlasan ketika panjenengan melakukan sesuatu hal dengan penuh keikhlasan pasti nanti akan ada jalannya Amin. pasti nanti akan ada jalannya karena apa karena kita hidup ini semuanya manut kersani gusti allah kalau kita dikerjakan, dekat Allah jadi guru, ya kita jadi guru. Kalau dikesannya Gusti Allah, kita itu jadi kuli, ya kita jadi kuli. Kalau dikesannya Gusti Allah, kita itu jadi santri, ya jadi santri. Kalau dikesannya Gusti Allah, kita itu jadi kiai, ya jadi kiai. Kalau memang jadi dukun, ya kita benar-benar jadi dukun. Itu ya terpenting, lakukan semua hal itu dengan penuh kesungguhan. Jangan sampai melakukan sesuatu hal itu hanya karena uang itu jangan hanya karena ketenaran itu oke okay. ini kalau pengen tahu dari Jeningan dan yep. denger-denger dulu pernah mombok di Condromowo iya yeah. oh, memang bener juga yeah. di Condromowo gitu ya enggak okay. dan sebenarnya yang pertama itu saya ikut apa Syuti al-Hu'zali saya nderek sama apa Syuti al-Hu'zali beliau adalah ketua khos dari nusa di Cepu, Jawa, Cepu Tengah. Jawa Tengah Saya dulu pernah ya, di sana. kan di Ngawi ya? Iya Dan yang jelas Ketika kita melakukan sesuatu hal itu Lakukan dengan penuh kesungguhan Kalau semuanya jadi dukun Ya benar-benar jadi dukun Bukan ngedukun atau senang dipanggil dukun Ini beda Orang kaya seneng dipanggil kaya sama sok kaya itu berbeda kalau jenengan ini ya. menurut jenengan apa gitu? apa? jenengan ini spiritual atau memang membatin orang kalau saya sakit, itu apa? pemulung rongsok <laughs> loh itu ini kan serius? itu kan dulu iya eh, sekarang sama itu. aja sekarang <gak> juga pemulung rongsok sama gitu enggak maksud saya kan <gak> <gak> ya, masa sih rasoan orang eh? orang sakit maksud saya ini kan jadi tadi kan ngomongin kalau mau jadi dukun. ya jadi bukun maksudnya pesegian itu memang sampai ada santri itu sampai ini tadi kan saya dengar dari warung ini yang berobat itu sampai dari Malaysia siap, siap. dari Singapura. Nah, siap, Nah, itu kan berarti kan jenengan kan pasti beda dengan kita-kita yang seperti ini ya. Itu guys saya kan seperti ini. Iya, sebenarnya Kang ya. <tuh> semua manusia itu sama. Enggak ada manusia itu yang berbeda kamu. Orang yang sakti itu enggak ada, orang yang hebat itu enggak ada. Yang sakti itu hanya Allah, yang hebat itu hanya Allah. Kabeh menungso, semua manusia itu sama, kita hamba makhluk makhluknya Gusti Allah kita itu adalah seorang hamba hamba itu bisanya apa bisanya ya berdoa jadi ketika ada orang yang datang minta didoakan ya kita doakan gitu untuk yang selebihnya kita pasrahkan kepada Allah contoh ketika ada orang yang datang terus kita doakan doa doa sendiri itu ada tiga ada doa dengan ucapan ada doa dengan tindakan ada juga doa dengan barang ini yang perlu untuk dipahami ketika kita berdoa untuk saudara kita Ketika kita mendoakan saudara kita baik, sejatinya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Tadi ini kan tanya-tanya, Tentang apa saman itu profesinya apa, oh, gitu ya. Yeah, yeah. Profesinya saya sebenarnya yang, yang paling benar ya, saya ini adalah pemulung. Yeah, atau, Eh, wah yeah. yeah. oh, oh, tenang! tapi ya, ya nanti dulu, kita jelaskan. Ini kalau nggak dijelaskan, ya nggak oh, nanti. Kan samannya samannya seorang yeah. petani, atau samannya seorang tukang rosok. Yeah. Terus tiba-tiba, ada orang yang datang ke Panjendengan terus minta didoakan. Apakah Panjendengan tidak mendoakan orang itu? Ya, mendoakan. Nah, lah mendoakan. lah ketika banyak orang yang datang satu persatu terus makin lama-makin ramai mendoakan jenengan terus bagaimana? Terus disediakan tempatnya, hmm. kayak izin ya, tempatnya ya. dari Kemenkumham ada. Izin prakteknya dari Dinas Kesehatan ya, ya, ada. juga sudah, sudah lihat izin-izin itu sudah ya. lihat semua <tuh> dikandungan. Berarti ini kan menurut asumsi saya, yang menurut saya, ya. berarti sudah dari Kemenkum, nah, iya, iya. Itu berarti kan ini sah, jadi ini kan resmi loh, guys. Iya, iya. kan, kan istilahnya ini juga nggak menyalahi aturan karena aja dari surat izinnya kan juga sudah ada. Surat, iya. Dari izinnya juga sudah ada. Iya. Terus karena memang izin kan juga mungkin karena mungkin dulunya mungkin ya dulunya iya. di pemulung rasa. Pemulung. Iya. Yaitu tadi karena ada yang penol, uh, pengen minta bantuan tidur Iya biar sembuh biar. Iya. Nah itu perkiraan uh, awalnya itu sudah berapa tahun dengan saya sebenarnya sudah hampir sepuluh tahun ya kang ya, hampir karena iya karena <laughs> saya di sini dari tahun 2006. Itu beliau tadi tahu. Nah dari ini yang gus. Ya. Sekarang baru ingat. Ya. kan sebenarnya kemarin itu saya pengen kesini itu sudah dari dua bulan yang lalu. Uh, kan? uh, sebenarnya uh. pengen ngobrol-ngobrol seperti ini juga. Ya. Saya itu dengar uraiza <coughs> Rono, Rono, Rono, ya, Rono ya, sampai itu itu membayar dua juta tak zaman, misalkan janjian itu harus bayar 2 juta. Nah, itu benarnya gimana? Aku pengen tahu dari nah, jenengan sendiri. Inilah uh, apa namanya. Makanya, Imam Syafi'i mengatakan, "Kita jangan mudah percaya sesuatu hal kalau hanya mendengarkan, tapi hmm. belum bisa melihat. Melihat dalam hal di sini dan dalam kitabnya, itu diterangkan, melihat itu secara langsung, tidak lewat uh, orang lain atau media sosial, dalam arti melihat secara langsung." Ini bisa dibuktikan karena saya sudah sering menyampaikan bahwa Ketika datang itu yang penting pertama bahwa KTP. KTP Kenapa KTP? KTP? Karena rumah kita ini adalah sebuah yayasan ya. Yayasan yang di mana kini setiap orang banyak yang datang Nah orang yang datang itu harus membawa surat identitas Karena apa? Karena ini nanti menjadi laporan kita ke desa maupun ke polsek gitu Bahwa ya, ada ya. tamu yang datang itu, itu adalah syarat yang utamanya Nah setelah nanti bawa KTP daftar setelah daftar, nanti langsung dirupiah. Setelah dirupiah, nanti diterapi. Setelah diterapi, sudah gitu loh. Itu kalau gini ya, berarti misalkan kalau saya sini cuma kepingin nggak berobat, misalkan ya, ya. saya ke sini banyak, banyak. Rohmi, nah itu bayar nggak? Nah, ini perlu saya jelaskan. Nah, iya, itu. Itu. Ya. Itu, ya. nah. itu yang perlu untuk di saya beritahukan. Bisa ditanyakan ke pasien-pasien saya, ya. hampir 40 puluh. Kadang sehari 100 itu yang berobat mungkin hanya sekitar 30 dan 20 Yang lainnya hanya untuk silaturahmi atau hanya untuk ruqyah saja. Hmm, itu sama sekali tidak dikenakan biaya. Begitu sama sekali tidak dikenakan biaya. Lalu bagaimana ketika seseorang yang dikenakan biaya kembali lagi seperti di dalam Kitab Mambaul Hikmah diterangkan? Contoh: ketika kita berdoa di situ atau di dalam Kitab, kitab Asalkan An-Nawiyah, gitu. ketika kita berdoa di situ ada tiga tahapan. Yang pertama... Doa dengan ucapan cukup, yeah. muka-muka jenengan, mari yeah. ada doa dengan perbuatan. Yeah. Contoh ketika kita pengen sobat, eh, ketika kita ingin berobat, kita bersedekah, yeah. bersedekah ke orang lain atau eh, ke anak yatim dan sebagainya. Yang ketiga, berobat dengan barang. Contoh bikin selamatan, kita orang Jawa, bangsa itu sering-sering bikin selamatan, yeah, lah bikin selamatan, bikin tumpeng, atau bikin apa namanya selamatan seperti daun-daunan lah. Itu, itu kan dikembalikan kepada orangnya lagi kalau mau kalau mau dan itu pun juga untuk orang itu sendiri Jadi dan ibarat, nanti dimakan bersama-sama menurut saya wajar aja sih masalahnya kayak kita berarti dulu loro panas nih, nih dokter suntik <laughs> itu pasti bayar, Gak, kan seperti itu logikanya logika <laughs> simpelnya aja ya. Ya, dan kan? yang jelas saya selalu menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang datang saya sama sekali tidak bisa menyembuhkan dan saya sama sekali tidak menjanjikan kesembuhan, makanya saya selalu mengatakan, panjenengan kalau datang ke Padepokan, niatkan untuk menyambungkan tali silaturahmi, jangan berniat datang harus sembuh, karena orang sakit ini kan biasanya ke alternatifan karena sudah sangat terdesak, sudah berobat kemana-kemana nggak sembuh, ujung-ujungnya mentok mentok kan ke alternatif. Jadi kebanyakan alternatif ini mentok-mentoknya, kan gitu. Dan itu tergantung dari individu masing-masing kan, yeah. kan juga nggak ada paksaan. Kan ini loh, tak nih, tak temen kan, <laughs> nah, itu kan gitu ya. <laughs> ya, intinya mereka datang minta untuk didoakan. Dan saya sebagai orang Jawa, wong Jawa makanya ini, wong ngurep kudu urob. Ini simbol saya, wong ngurep kudu urob. Dalam arti, di dalam agama kita, agama Islam, orang hidup itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain dalam mati kita harus bisa berbuat baik kepada orang lain tapi masalahnya Kang, ketika berbuat baik, nggak cukup baik tok. ya pasti enak ujian nih, ada ujiannya maka kita ketika berbuat baik harus disertai dengan keikhlasan dan juga harus disertai dengan kesabaran Panjenengan, kalau sebenarnya tidak pernah sholat, tiba-tiba sholat, Allah ini sholat soalim pakai kakek beginian, sok nyai, weh, jual agama, kan gitu bahaya tapi kalau kita melakukannya karena Allah buat dia omong modal pun ya ndak masalah, tidak jadi masalah. Berarti ada, masa, ada kejadian seperti ini, perasaan jiran gimana guys? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demi Allah, bulan suro, <laughs> kalau orang Jawa bilang makanya bulan suro itu orang Jawa ndak boleh hajatan, ndak boleh senang-senang karena ini adalah bulan kesedihan. Dimana cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Meninggal. meninggal dunia di dalam uh, kisah Karbala Ketika itu cucu Baginda Rasulullah di, Bunuh, dibunuh, dibunuh gitu. ya. Ini adalah bulan kesedihan Dan Alhamdulillah terjadi hal-hal yang gitu ya nah, apa sih dinikmati Ma'ohan ini sudah kersanek gusti Allah Jadi begitu ya, aja kalau bagi saya ya, Alhamdulillah ya Jeningan Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah <laughs> dari kejadian ini fever saya Allah, Allah. Alhamdulillah <gur> okay. ya, <ini> kita enggak <gur> munafik kita ketemu langsung Alhamdulillah dari dengan seperti ini pun dari kemarin saya di kolonial sudah tiga kali ketemu Jeningan sama keluarga sama istri Makan, mm -mm. masih makan baru iya. nah, ini ya ini hikmahnya, kan, ya? hikmahnya. Ini, mm -mm. terus terang saya tidak munafik dengan saya iya. seperti ini akhirnya saya bisa ngobrol-ngobrol santai siap alhamdulillah, dan, ya, alhamdulillah bisa menguak sedikit lebih banyak yeah, yang terpenting yang kemarin dari saya, siap. dari masih blank ternyata dijelaskan okay, dari situ. iya tidak ternyata. ada orang hidup yang tidak ada masalah Kang okay. Pong kayak masalah, golek masalah kok. Iya ah, ya, orang dibucu, pengen dibucu. di dibucu kira-kira di masalah orang. Pasti dia masalah, pasti berantem kan gitu ya, kan begitu. Ge, Barakallah bangga. Semua orang hidup itu punya masalah. Yang terpenting, bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Allah yang memberikan masalah. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, kang, ini juga penting sekali untuk dipahami. Panjenengan sebagai penggiat media sosial itu harus benar-benar ketika panjenengan uh, di dunia di masyarakat, ini harus bisa mencerdaskan masyarakat. Jangan sampai uh, masyarakat itu mudah sekali terkena opini-opini yang tidak baik. Ini nanti menjadi masalah begitu. Karena hoaks itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya di masyarakat kita itu sangat sangat makanya kita sebagai masyarakat harus pintar ketika bermedia sosial itu harus benar-benar pintar. itu. Gitu. Dan mungkin dari percakapan ini kan nanti akhirnya kan para masyarakat luas dan juga akhirnya tahu ya kan. Iya. Dari channel-channelnya Youtube dari teman-teman semua kan akhirnya bisa tahu. Oh, uh, uh. Keberadaan jenengan itu yang seperti ini, Jadi kemarinnya dengar-dengar ternyata ke sini itu juga harus bayar. Kalau ini cuma hanya silaturahmi nanti <laughs> yang perkiang-kiang di saya dari kemarin kan. Iya. Oh, aku pengen rono saya enggak bisa pas sitrono tok bayar 2 juta kan. Makanya harus kan seperti itu. Masuk dulu, terus daftar dulu. Setelah daftar nanti ikut rukiah. Setelah ikut rukiah apakah mau melakukan selamatan? Atau enggak, itu terserah orangnya Tidak sampai sekali dipaksakan oke, Jadi oke. daftar, setelah daftar Masuk Rukiah, setelah Rukiah nanti diterapi Pakai kunir, setelah diterapi Nanti minum degan sama madu Kalau mau pulang ya sudah, silakan pulang Nanti pulang dibawakan daun bidara Dan setelah itu disuruh pulang, sudah begitu oke, Seperti di konten-konten iya. Iya. iya, iya Tapi ketika seseorang di Rukiah hmm. Terus kok tiba-tiba hmm. Seperti orang Tulung Agung Itu ada, beliau itu Ketika di beliau itu muntah paku. Beliau sendiri muntah paku. Dan ketika di ronsen, itu di dalam tubuhnya ada sembilan paku kalau tidak salah. Itu kelihatan di ronsen ya? Iya, ada, ada foto. Bisa insya Allah, ikut saya ke sana gimana? Kemana? Ke Tulung Agung. Siap? Siap. siap. Nah, ya. di sana itu ada ada rumah sakitnya. Terus di sana juga ada foto ronsennya. Di kakinya ada dua, di perutnya dan di kepalanya dan lain sebagainya. Nah, itu tanpa kita sengaja ketika kita merugiah. Itu keluar paku di dalam tubuh orang itu. gitu Kita ada orang, tolong aku. Nah, kejadian-kejadian seperti inilah yang terjadi. Terkadang juga di luar dari nalar pemikiran kita, kita, nalar kita. Gitu. Pokoknya, yang terpenting, yang penting, tenanan. kang jadi konten kreator, jadi konten kreator sing tenanan yang baik. Yang terpenting, tidak, tidak menjelek-jelekkan orang, orang, orang lain, ada, ya. berkarya dengan hasil karya sendiri. Gitu. Tuh, dan yang lebih penting lagi gini Kang, tadi kembali ya masalah dukun ya Kang yang penting kalau jadi dukun itu ya bener-bener dukun, nggak ngedukun atau senang dipanggil dukun kalau kiai ya bener-bener kiai, yang penting nggak ngiai seneng dipanggil kiai atau gini loh bahasanya, kalau kita jadi orang kaya ya memang kesanikus Gusti Allah kita jadi orang kaya yang penting nggak sok kaya atau seneng dipanggil, dipanggil kaya. Terus kalau semuanya kamu itu dikatakan sama Allah jadi orang kaya, terus bagaimana? Kerjasama kerja, -kerja semuanya sukses. Terus kesan ekusi Allah kaya, kaya. kan begitu? Apa kamu, di <tuk> tuduhan kesukemu, jual? Aku pengen roh kayak gitu kan? Berarti kalau ada yang seperti itu kan ya lucu kan gitu ya? Intinya <gat> <tuk> <tuk> kayak gitulah. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> okay. Okay, Siap. Okay. Terima kasih. Besok ketulangung jam berapa kira-kira? Insya Allah, besok sekitar jam 2 lah, jam 2 jam siang dua. Iya, jam dua siang. karena kalau siang saya harus Misalkan ngulang ngaji santri dulu saya ikut ke sana, saya berarti konfirmasi ke, ke mana? Boleh, nanti langsung ke saya, nggak apa-apa Ke ya, Daftar ke situ, terus nanti langsung sama saya Oh gitu Gitu sayang naik mobil sendiri mobil, nah. mobil, sendiri ya. mobil sendiri? mobil sendiri boleh ikut saya, boleh gitu Sambil jalan-jalan lah gitu okay. Karena terkadang ada orang yang mengatakan bahwa Enggak uh, mungkin jin itu bisa memindahkan barang. Kalau sama ngaji, nah, itu. kalau sama ngaji, bagaimana ketika Nabi Sulaiman Alaihissalam itu menyuruh jin untuk memindahkan sebuah? kerajaan, kerajaan nah berarti. disitulah yang perlu untuk kita pahami memang kegoipan itu untuk dimani bukan untuk karena di... memang saya sendiri juga belum pernah melihat ya belum <tuk> pernah iya. melihat jadi iya. emang... hanya di saja. Oh, ada, ada, ada yang bisa siap. ada yang ngomong enggak. Nah, itu nanti iya. akan perlu membuktikan juga kan? iya, iya, iya. <tuk> nah, <tuk> saya itu lihat sendiri tapi di konten-konten <tuk> <tuk> Sampai... berangkatnya sini jam 2 dari sini sini Insya Allah jam dua karena pagi nanti saya harus ngulang haji nanti ini saya setengah dua saya harus sudah sampai sini. Ya iya. Nanti, setengah dua lah, setengah dua sampai sini, gitu. <tuk> nanti langsung ke sisi sebelah utara, gitu. Iya. Dan sekarang ada yang lebih ngeri lagi daripada santet Banaspati, ada kayak eh, santet buhul dan ada yang lebih bahaya lagi, kang. Santet media sosial. <tuk> <laughs> akan gampang berubah pikiran seseorang. Ya. Ini kalau kita nggak benar-benar pintar, waduh, bahaya seperti ini, Kang. Karena apa? Karena media sosial ini bisa menjadi sesuatu hal yang buruk kalau kita tidak benar-benar pintar di dalam memahami ini, gitu loh. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya ya harus pintar-pintarlah sebagai uh, masyarakat ketika melihat media sosial, begitu. Itu yang paling, uh, perlu untuk dipahami. Kan. Eh, jalan-jalan sama saya, ini pada pekan saya yang lama ini. Yang lama ini, ya? ini. masih dipakai, tapi buat tamu-tamu. Tamu-tamu biasanya di sini kayak gitu, atau saudara-saudara saya kita gitu ada di sini, gitu, di tempat ini. Ini masuk ke dalam sana apa enggak? Boleh, ayo. <laughs> tapi sementara ini memang... Uh, bisa tidak eh? apa-apa ya? Ini sedang mau sholat dulu sama saudara yes, terima kasih banyak siap. atas waktunya dan penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat. Amin, terima terima kasih. Terima kasih. amin. Ini saya buat izin tak upload di konten saya. Siap, monggo. Oh. Semoga berkah, amin. Semoga semua sehat, amin. amin. Terima kasih banyak, siap. Terima kasih. semangat sehat selalu, siap. selalu jaga siap. hati, pikiran siap. berbuat baik, Allah, siap. Dua kali ya, enggak tiga kali empat kali sekalian. sudah tiga kali Oh iya, enggak apa-apa, makin banyak makin. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terus, jangan lupa di-subscribe channelnya siapa, keluarga setekno, lokasi tiktnasama, Afik Vlog, Berkah. Sama, ya, sama, sama, sama, sama, wabarakatuh sehat Kang sehat ya. semangat berjuang nah ini ini untuk uh, izin dari Kemenkumham untuk pelayanan kesehatan tradisional ini ini dari Kemenkumham ini izinnya AHU-nya ini simbolnya kita itu adalah sandal atau terompah Nabi ini sandal ini ini mapnya dulu di sini makanya di sini banyak sekali kenangannya sekarang aku yang nempatin, bay, aku yang nempatin, iya oke apa? monggo dan dahar apa? penyet, soto dahar penyet, soto gore. siap monggo ayam penyet, penyet. Okay. lo itu yang jualan siapa? <gul> kalau kenapa <gul> boleh okay. siap saya enggak pakai suka pedes karena saya sudah manis. Emang gak manis. Saya takut kalau dipuji, takut aind. Itu sebenarnya itu juga aak kaset. Waalaikumsalam, Kang Pandawa maksudnya. Uh, nah, kali ayam gih. Ayam. ayam? ayam. ayam. Saya enggak usah pakai yang hewan-hewan dulu. Oh, Dau aja, nasinya aja, nasi oh. terus setahunan kayak hmm. gitu. Oh, nggih, kemayun tembon. Heeh, uh -uh, itu. Yeah. Saya tak ke situ dulu nanti balik lagi. Oh, mangkau, yeah. mangkau, mangkau. Dibawakan enggak apa-apa nanti tak yeah. paham di sana. Dibawakan nasinya sayang. Yeah. Siap. Asi, Siap. Asi. Siap, selalu semangat. Amin. <laughs> Alhamdulillah <laughs> amin. Allahu akbar. kebetulan malam ini cuacanya juga enak sekali iya hmm. Alhamdulillah nah ini adalah tempat parkir kita dulu hmm. jadi dari sini ke sana lumayan jauh ya <coughs> dulu tempat parkir kita di sini dulu Hmm. Sebelum kita pindah sana yeah. Ini tempat parkir kita dulu Tapi ini bukan punya saya Ini lahan ini punya masyarakat, punya tetangga gitu Lahan ini punya tetangga Terus akhirnya saya sewa Terus setelah saya sewa Saya serahkan ke warga untuk dikelola Lahan parkir ini untuk dikelola warga hasilnya ya, untuk warga sekitar lah gitu. Ini lahan parkir ini. Dulu di sini. Dulu saya sewa ini. Ini insya Allah belum selesai sebenarnya ya. Yeah, Sewanya belum. ini. Mm -mm. Di sini belum selesai. Di sini. Ini pun lumayan luas juga sih. Eh? Lumayan luas. Iya. Yeah. Iya. <laughs> <laughs> luas ini dulu. Mm. Sampai ke sana. Okay. Karena kita nggak ada lahan parkirnya. Dan kalau sakit harus gotong-gotong ke sana dulu. Gotong-gotong ke sana sakit sama santri di apa namanya ke Roda ya, ke Serwoda di sini lalu ke sana itu dekat kok dari dari padepokan lama ke padepokan yang baru hanya sekitar berapa meter ya, 50 meter 5 gitu. menit juga enggak <laughs> iya, hanya sekitar 5 menit saja alah satu menit satu menit wow, menit berangkang ya uh, uh, <laughs> dan ini insya Allah yang sebelah sini sayang ini ini Loh. lahan ini nah ini sayangnya gelap ya malam ya yes, ini. ini akan kita bangun untuk menampung saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa karena saya sendiri backgroundnya dari Pesantren itu mengurusi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa jadi Nanti seolah ini akan dibangun, mungkin sekitar dua bulan lagi lah, kita bangun khusus untuk menampung ODGJ orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Entah karena putus cinta, atau karena pikiran uh. yang lain-lain, atau dan lain sebagainya. Ini khusus ini, dan itu gratis, sama sekali tidak dipungut biaya. Sama seperti santri-santri sekarang ini yang ada di Padepokan, itu sekitar 100 orang. Tempat tinggalnya, makanya, semuanya gratis. Sama sekali tidak dipungut biaya. Yang penting, mau sholat malam, mau dikir. Kalau nggak mau sholat malam, nggak mau dikir, nggak usah dipadepokan. Mau buat apa. <guruh> nah, ini tempatnya ini. G, monggo, Mungus. sehat selalu G. Tak sholat dulu sama santri santri. Monggo sholat santri. Ayo sholat dulu. Sudah siap siap semua santri. Bulan suro harus monggo Pak. Eh, apa namanya? Terbanyak Munggo. untuk monggo. G, <laughs> kedap okay. saya tak eh, pada bukan yang sana. nah dari pekan lama ke sini itu tidak yeah. terlalu jauh hanya sekitar yeah. berapa ya 50 meter monggo yeah. saking pundi <laughs> adho heram namanya siapa Sudianto. Pak Sugianto Apa? Assalamualaikum Sallamualaikum sihat okay. guys <laughs> saking pundi nih samu tarakanlah okay. balapan. Okay. balapan balapan okay. balapan sini <laughs> Balapan Blitar sini, okay, okay. ya, siapa so okay. no. siap, siap okay. mesin dan ya, ya, siap ya, ya, ya, ya, ya, ya, ngopi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, oh ya, ya, ya, ya, ya, ya, Deket jauh guys sini <laughs> Deket banget <laughs> Ini memang sengaja saya buat uh, arsiteknya Jawa mojopahitan Karena saya sendiri sangat hmm. cinta Senang sekali dengan adat ada Jawa adat. saya lah Jadi, saya. ah siap. <laughs> siap siap siap oh sudah mobil dulu sudah lewat dulu Oke. sayang iya siap walaupun ada channel youtube sampai apa namanya itu enggak apa-apa monggo siap ini <laughs> ya motor sami-sami barakallah sehat selalu ya, amin, amin. nah ini ini sayang ini gerbang yang kedua ini nanti sebelum kita melakukan sholat malam dan insyaallah nanti saya akan uh, karena sudah kebiasaan saya di bulan surah tapa pendem nanti insyaallah dimulai besok malam insyaallah melakukan tapa pendem, Insya Allah. Intinya diri kita ini berdasar dari tanah, maka kembali ke dalam tanah. Gitu. Dan antik, intinya juga kita harus belajar ilmunya tanah, gitu. Tanah itu sifatnya sabar, lemah teles, teles. pasti Allah yang balance. <laughs> monggo kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum sehat ge? Ge, ge. amin amin <laughs> dari sini ke sana sekitar 50 meter iya. monggo Alhamdulillah, banyak yang dapat rezeki dari iya. ini. Konten YouTube, banyak merekam, banyak <laughs> ada Youtubenya nya enggak? Buat gergasan aja, monggo. Oke. Alhamdulillah, mau minta foto, salat dulu nih. Oh, izin salat dulu ya gak, Pak? Alhamdulillah kita dijaga Alhamdulillah. <laughs> uh -uh. ayo salat dulu, anak-anak Alhamdulillah semuanya sehat nggak? sehat lahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Barakallah. Panjengan di sini yang ngulang ngaji kitab apa? Kitab fikih, tauhid, ee dan tasawuf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti selama saya Tapa pendem untuk ngaji kitab-kitab yang kecil seperti alala. Itu nanti panjengan yang pegang untuk kitab Al alalanya. Sebelum nanti padahnya ngaji kitab alim-muta'alim. Alim. Santri Siap. itu yang pertama terkenal adabnya, bukan santunya. Jadi yang pertama harus diajarkan dasarnya, yaitu kitab-kitabnya, walaupun kecil nggak apa-apa. Terus ini, saya tadi pagi itu. Siap. Terus dilakukan untuk santri selama nanti saya Tapa apa ya. Siap. Nge. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah wa, wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah amaban. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berupa Kesedihan maupun nikmat yang berupa kesenangan, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta Oleh sebab itu, ketika diberikan kesedihan, jangan terlalu bersedih; ketika diberikan kesenangan, jangan terlalu senang, karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diuji pada titik ini, supaya titik... Yang lebih tinggi lagi kita akan mampu untuk melewati masalah-masalah ini amin, amin, amin. Sama ketika kita masih sekolah Kita diberikan sebuah soal Jangan sampai soal itu dijadikan sebuah persoalan Karena soal itu supaya kita bisa menyelesaikan soal-soal yang lebih berat ke depannya Dari mulai ke SD kelas 1 mungkin soalnya hanya satu tambah satu. Tapi nanti ketika sudah naik ke kelas 2, akan lebih naik lagi persoalannya menjadi 2 tambah 2. 2 tambah 2 akan naik lagi menjadi 8 tambah 8. Dan naik lagi bukan hanya tambah-tambahan, tetapi akan menambah lagi perkalian dan pembagian. Oleh sebab itu, ketika Panjenengan mendapatkan soal ujian dari Allah, mendapatkan masalah, Jangan sampai masalah itu menjadi masalah. Jadikan masalah itu menjadikan diri kita semakin kuat, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dunia ini tidak ada sandaran yang lebih kuat kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Surah ini, di bulan Suro atau di bulan Muharram ini sesuai. Dengan kodratullahnya Allah, di mana di bulan surah ini adalah bulan kesedihan Rasulullah. untuk kita umat Islam, karena di bulan ini cucu dari Baginda Rasulullah Alaihi Wasallam meninggal dunia di kisahnya Karbala. Jadi di sini sudah menjadi sebuah nikmat dari Allah, menjadi sebuah jalan Allah yang diberikan kepada kita, bahwa di bulan ini memang kita tidak boleh bersenang senang kita di bulan ini harus berjuang kita di bulan ini harus ikut bersedih karena cucu baginda rasulullah saw menih, meninggal dan anak anakku semuanya panjenengan yang harus panjenengan pahami bahwa lima pondasi di dalam padepokan yang pertama berpegang teguh kepada tali allah jalankan sholat apapun keadaannya Jangan sampai lepas untuk memegang tali Allah. Bagaimanapun keadaannya, seumpamanya terkadang panjenengan masih maksiat, belum bisa meninggalkan maksiat terus, jalankan sholat. Jangan sampai ketika panjenengan melakukan sholat, lalu tidak mau menjalankan sholat. Ini menjadi godaannya setan, karena setan itu masuk melalui Allah di YWASwisu Fisjudurina, ah buat apa saya sholat? Kalau saya masih maksiat, nanti saya tidak diterima. Hati-hati. Ini adalah perkataan setan. Ini adalah bisikan setan. Terus amalkan, terus jalankan sholat, sampai pada akhirnya panjenengan tidak lagi melakukan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, santri pada epokan harus mengamalkan sholawat. Karena sholawat ini adalah kunci utama kita di dalam hidup di dunia. Dan sholawat adalah kunci utamanya dari setiap doa. Sedangkan doa adalah pusaka, adalah kekuatan terbesar yang kita miliki, miliki sebagai mus, muslim. Maka terus jalankan solat terus amalkan sholawat, sampai pada akhirnya kita tidak lagi melakukan maksiat. Masih ya. Yang ketiga, santri padepokan nurjat sejati harus berbakti kepada orang tua. Karena baik buruknya panjenengan Tergantung bagaimana panjenengan ke orang tua panjenengan Kalau ke orang tua baik Maka hidup kita pasti akan baik Ridha Allah tergantung dari ridha, ridha orang tua Yang diperintahkan Allah yang pertama salat Dan yang kedua adalah berbakti kepada Allah. orang tua Ini adalah satu kesatuan Tidak boleh dipisah-pisahkan Karena ridha Allah tergantung dari ridha Allah. orang tua Walaupun kita sholat kita setiap hari jakat dan sebagainya Tetapi kalau sampai durhaka kepada orang tua Maka hidup kita pasti akan sengsara Kalau pengen hidupnya di dunia dan akhirat bahagia Maka harus berusaha untuk membahagiakan orang orang Bilang eh itu aja durhaka kepada orang tua Apalagi kalau sampai berkata yang kasar Dan ini banyak sekali anak-anakku yang sudah terjadi di Padepokan ini banyak orang yang datang ke sini mengatakan dirinya disantet, mengatakan dirinya disihir, selalu sakit-sakitan, usaha selalu bangkrut. Kang, kamu DJ, saya ini disantet orang sakit-sakitan. Ketika saya rasakan, ini tentang ilmu rasa, nge? Ilmu rasa ini tidak bisa diceritakan, bisanya hanya diamal-amalkan. Karena ilmu rasa ini bisanya hanya dirasakan, tapi tidak bisa dicerita-cita. Ketika diceritakan kepada orang, maka akan menjadi sebuah kekufu atau menjadi kecindi kecindikan, atau menjadi sebuah fit fitnah. Kecuali kalau sudah siap untuk dikatakan penipu seperti saya itu tidak apa-apa. Tapi kalau belum siap, anak-anakku jangan. Ketika panjenengan dikir merasakan ini dan itu sudah, tidak apa-apa dirasakan saja, tidak perlu diceritakan kepada yang lain. Ketika panjeringan merukiah seseorang seperti orang Tulungagung yang datang ke sini itu, yang insyaallah besok saya akan ke sana. Ketika dirukiah keluar paku dari mulutnya, ketika di di rumah sakit ada pakunya sekitar 27. Yang terakhir kemarin 9 di di dalam tubuhnya. Apakah itu bisa diceritakan ke orang lain? Tidak, sayang. Karena ketika itu diceritakan orang lain tidak akan percaya dengan kita. Terus ketika Orang lain tidak percaya, apakah kita harus memaksa? Tentu ti, tidak. Yang penting sebenarnya tidak menuduh orang lain dan juga tidak menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. Tidak harus keyakinan kita dipercaya oleh orang lah orang. Biarkan dia dengan keyakinannya, kita dengan keyakinan kita. Tetapi jangan sampai mencela. Mencel, Paham ya? Itu yang paling utama. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang. Orang tua Dan yang keempat adalah baik kepada sesa, sesama Nah ketika panjenengan berbuat baik Berbuat baik ini harus disertai dengan keikhlasan Dan juga harus disertai dengan kesabah, kesabaran Tidak cukup hanya baik saja Karena kalau baik tidak lillah Nanti akhirnya kita akan ada perasaan yang tidak suka kepada sesama Contoh jeningan baik kepada teman kepada tetangga, kepada orang tua. Jangan sampai berbuat baiknya hanya karena teman. Tapi karena Al, karena Allah. Dan yang kelima, ini santri semuanya. Harus cinta kepada negara. Negara. negara. Karena cinta kepada negara adalah iman kita. Ketika kita cinta kepada negara itu sebagian dari iman kita. Maka teguhkan pendirian. Jangan mudah untuk diadu domba. Jangan mudah untuk dihasut begitu banyaknya negara-negara di Timur Tengah hancur karena apa? Karena hasutan, karena kebencian, dihasut warganya untuk membenci pemimpinnya, untuk membenci negaranya. Ini hati-hati saudara-saudaraku, anak-anakku semuanya. Ini yang paling utama. Jadi fitnah di akhir zaman yang paling kuat itu adalah fitnahnya dajjal, kebencian. Jangan sampai ketika ada orang yang kelihatannya baik, tetapi Pembicaranya hanya hasutan kebencian, lalu panjeringan terhasut dengan itu. Ingat, panjeringan ngaji kitab, terutama satu setnya ini, kalau kita ngaji kitab, jangan hanya untuk membenarkan orang lain, tetapi juga untuk membenarkan diri kita. Jangan sampai ketika berbuat baik, kebaikannya untuk menyalahkan orang lain, berbuat baik, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Hati-hati sayang, apalagi sekarang ini ada musimnya. Dunia media sosial yang di mana semua hal bisa dikatakan, semua hal bisa diucapkan, dan semua hal bisa dilakukan di situ. Kalau kita tidak pintar sebagai masyarakat untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk semuanya ditelan mentah-mentah, ini berbahaya sekali sayang. Ini pentingnya kita bermedia sosial dengan cara yang baik. Yang baik, dipilah mana yang baik Apakah ini benar-benar Apakah ini tidak, apakah ini hoak Harus benar-benar dipahami Dengan sepenuh hati, dengan kebersihan hati Ingat, tontonan itu ditonton Untuk hiburan Jangan sampai menjadikan kebencian Jangan sampai menjadikan kehancuran Hati kita rusak Sesuatu hal yang selalu didengar yang buruk-buruk Maka pikirannya pasti nanti akan buruk Dan tindakannya akan buruk sayang Hati-hati Selalu mendengarkan yang baik-baik. Karena dari mendengarkan yang baik-baik, pikiran kita akan baik, dan tingkah kita pun juga akan baik. Makanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, akan menentukan apa yang kita lakukan, dan yang kita lakukan, akan menentukan apa yang kita dapat dapatkan. Selalu berpikir yang baik, mendengarkan yang baik-baik, berkata yang baik-baik, sabar. Sekarang Panjenengan saya ajak untuk sholat langsung di tanah, tidak memakai alas sering alas, saya ajak duduk Untuk dikir Untuk panjenengan ini Berdikir Terutama untuk bertafakur Bertafakur itu berdiam diri Berdiam dirilah Sebelum diri kita benar-benar didiamkan oleh Allah Tidak usah terlalu Menanggapi hal-hal yang tidak penting Berdiam dirilah Pasrahkan semuanya kepada Allah Allah tidak tidur Allahu Akbar Allahu Allah. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Jadi, ketika Panjenengan duduk di tanah ini, supaya Panjenengan bisa belajar wataknya tanah. Tanah itu, wataknya adalah diam. Tanah itu adalah wataknya sabar, dan tanah tidak pernah membalas keburukan. Ketika tanah diijak-ijak, ketika tanah dikasih kotoran, ketika tanah diludahi. Tapi tanah tetap diam dan bahkan menumbuhkan tanaman untuk kita makan. Makanya ketika panjirnya semuanya tidak memakai sandal seperti ini. Sampai saya pernah masuk ke bank disuruh keluar sama banknya. Padahal waktu itu saya mau bayar utang Disuruh keluar sama tukang banknya. Karena saya nggak pakai sandal. Karena sudah menjadi kebiasaan saya. Bukan berarti kalau saya itu wali, saya itu kiai. Saya bukan kiai. Saya bukan wali. Saya ini hanya pemulung rongsok. Tetapi saya belajar bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang penting kita harus berbuat baik. baik. Tetapi ingat anak-anakku. Ketika panjeningan berbuat baik. Pasti akan diuji dengan ujian dari Allah. Berbuat baik tidak hanya cukup berbuat baik. Karena berbuat baik harus li lillah. Seperti tadi pagi ketika panjenengan ngaji sama abah. Kita ngaji kita safi nantu Bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah, Kang Maha Ar Rahman, Maha Penyayang Ar Rohim, Maha Pengasih. Alhamdulillah, utawi sekapanye puji Ikulillah. ikulilah, lillah sudah semuanya karena Allah, bukan karena manusia. Orang mau berkata seperti apapun itu adalah ujian dari Allah. Ketika kamu dipuji itu adalah ujian dari Allah, dan ketika kamu dicaci, dibuli. itu juga ujian dari Allah. Tergantung bagaimana panjenengan. Apakah benar-benar semuanya karena Allah? Lillah, benar-benar lillah, lillah, namanya lillah karena Allah, atau hanya karena masih makhluk? Kalau kita berbuat karena makhluk, ketika kita berbuat baik, ah, sudah, ah, saya sudah berusaha doain orang, saya sudah berusaha nggak tidur malam, mendoakan untuk santri satri saya untuk orang yang datang, tapi ternyata saya malah dibuli dicaci. Kalau hanya karena manusia, sudah saya tutup, saya usaha yang lain banyak. Tetapi kalau di jalan Allah karena Allah. Tidak sayang. Saya ditempatkan oleh guru saya. Di Blitar. Karena memang sudah. Pasti saya di Blitar. Sudah tahu tempatnya di sini. Oleh sebab itu sama Kiai saya. Saya berada di tempat ini. Jadi untuk semua anak-anakku. panjenengan semuanya. Sekarang. Apa aja untuk. Bertafakur. Berdiam diri. Jangan terlalu banyak berdiam. Jangan banyak terlalu bergerak. Tapi lebih banyak berdiam. Berdiam memasrahkan semuanya. Kepada Allah. Allah Lemah, telas Gusti Allah yang Jadi semuanya dipasarkan sama Allah Santri harus sabar Santri adalah Adabnya yang paling utama Seperti kitab yang Diterangkan oleh Ustadz Surtam Yang bunyinya Alala tanalul il Ma'illah bisitatin Sa'umbi Ka an majemui habi bayani ilingo. Ilmu cerita, Mas, cerita ake, ake. kang vertelo diterangkan dengan sedikit-sedikit. Santri yang pertama harus sabar. Itu adalah kekuatan kita yang paling besar. Kekuatan kita sebagai umat muslim yang pertama adalah sholat Yang kedua adalah sabar Sabar itu hikmahnya luar biasa sekali sayang Ketika panjeringan dibully sampai dicaci sampai difitnah sampai diam Maka panjeringan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Tapi kalau sampai membalas cacian, membalas bulian tidak akan mendapatkan hikmah apapun kecuali hanya menuruti hawa nafsu ma'u jubbillahi kesaktianmu adalah kesabaranmu kesaktianmu adalah sabaran kesaktianmu adalah sabaran tantri harus sabar Allahu akbar barakallah sekarang kita jalankan tafakurnya salatnya dan ketika salat saya minta untuk tidak usah di video saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara saudaraku selalu berpegang teguh kepada tali Allah jalankan solat amalkan solawat berbakti kepada orang lain.